Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Gemini di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Gemini di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Gemini di bulan Juli tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang domini di bulan Juli tahun 2020. Pertama, untuk support energi di dalam kategori kesehatan, selanjutnya support energi di dalam kategori keuangan, selanjutnya support energi di dalam kategori karir pekerjaan, selanjutnya support energi di dalam suatu kategori hubungan asmara di bulan Juli tahun 2020. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak Gemini di bulan Juli tahun 2020. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Pertama untuk kesehatan seorang Gemini di bulan Juli tahun 2020 adalah 10 of Swords ataupun 10 Pedang. Secara umum 10 of Swords itu diartikan mendapatkan pengkhianatan dari dalam diri sendiri, ataupun mendapatkan pengkhianatan dari orang yang ia percayai di dalam suatu kehidupan yang mengakibatkan kesehatan yang menurun jadi untuk kesehatan seorang gemini di bulan Juli tahun 2020 kesehatannya akan sedikit menurun itu dikarenakan ia selalu memikirkan pengkhianatan yang ia dapatkan di bulan Juli dari orang yang ia percayai di dalam suatu kategori kehidupan dan orang ini adalah salah satu orang yang ia percaya di kehidupannya yang tidak pernah membohongi dirinya dan di bulan Juli nanti semuanya akan terbongkar dan Gemini akan merasa terhianati sehingga berdampak negatif kepada kesehatannya dan untuk support energi yang dapatkannya adalah King of Swords secara umum King of Swords itu diartikan seorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih dewasa dan dihormati oleh seorang gemini. Jadi di sini kelihatan bahwasanya kesehatan seorang gemini akan sedikit menurun di bulan Juli nanti itu dikarenakan ia mendapatkan pengkhianatan yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Dan di sini seseorang yang lebih tua dari seorang gemini memberikan masukan agar tidak terlalu memikirkan masalah itu dan fokus kepada kesehatannya sehingga di bulan Juli nanti Kesehatan seorang Gemini akan dibantu oleh seseorang yang lebih dewasa dan dihormati oleh seorang Gemini Untuk membaik dan kesehatannya semakin pulih di bulan Juli tahun 2020 Dan untuk kartu keuangan seorang Gemini di bulan Juli adalah Six of Pentacles ataupun 6 koin Secara umum Six of Pentacles itu diartikan kondisi berkecukupan dan bisa berbagi kepada orang lain Dan berbagi kepada orang yang membutuhkan jadi untuk keuangan seorang Gemini di bulan Juli tahun 2020, keuangannya semakin membaik dan keuangannya akan dalam kondisi berkecukupan. Sehingga di dalam kategori ini, seorang Gemini dapat berbagi kepada orang lain dan kepada orang yang membutuhkan di dalam kategori materi ataupun keuangan. Dan di sini keuangan seorang Gemini akan semakin meningkat dengan langkah yang dilakukan seorang Gemini untuk berbagi kepada orang lain. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah... King of Cup Secara umum King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya Dan di dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih dewasa dari seorang Gemini Di bulan Juli nanti keuangan seorang Gemini sangat membaik dan sangat mendukung untuk berbagi kepada orang lain Dan di dalam kategori ini itu dikarenakan masukan yang diberikan oleh seseorang Yang lebih tua ataupun yang lebih dewasa dari seorang Gemini Yang sangat dihormati Gemini dan mendapatkan respon positif dari seorang Gemini untuk melakukan masukan yang, di yang diberikan oleh seseorang tersebut agar berbagi kepada orang lain yang dapat menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 Selanjutnya kita ke kartu karir seorang ini di bulan Juli adalah 8 of one ataupun 8 tongkat Secara umum 8 of one itu diartikan tetap tekuni pekerjaanmu yang sekarang nikmati prosesnya maka alam akan menjawabnya dan kamu akan menikmati hasilnya tanpa kamu sadari jadi untuk karir pekerjaan seorang Gemini di bulan Juli, karirnya tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di satu sisi seorang Gemini disarankan untuk tetap menekuni ataupun fokus kepada pekerjaan yang sekarang dan menikmati proses pekerjaannya yang dapat menunjang keuangannya tanpa ia sadari di bulan Juli tahun 2020. Dan di sini juga karir seorang Gemini tidak akan mengalami peningkatan, namun di satu sisi ia harus fokus kepada pekerjaan yang sekarang agar dapat menunjang karir, keuangan pekerjaan di bulan Juli tahun 2020 kepada seorang Gemini dan untuk support energi yang didapatkan adalah Queen of One secara umum Queen of One itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi untuk karya pekerjaan seorang Gemini di sini menggambarkan karirnya tidak akan mengalami gangguan apa-apa tidak akan mengalami peningkatan dan penurunan namun disarankan seorang Gemini di bulan Juli nanti agar lebih fokus dan menekuni pekerjaannya dan menikmati prosesnya sehingga ia tidak akan sadar hasil yang ia dapatkan di bulan Juli yang semakin meningkat untuk kategori karir pekerjaan dan keuangan di bulan Juli tahun 2020 yang mendapatkan dukungan penuh dari seorang pasangan Gemini yang tidak lain dan tidak bukan adalah pasangannya saat ini dan untuk kartu hubungan asmara seorang Gemini adalah two of cup ataupun dua piala secara umum Su of Cup itu diartikan bertemu pasangan dan memiliki komitmen ataupun bertemu seseorang dan memiliki komitmen untuk langkah yang berikutnya jadi untuk asmara seorang Gemini di bulan Juli tahun 2020 ia akan bertemu seseorang bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk menata kehidupan yang lebih bagus lagi dan menata kehidupan yang lebih bahagia lagi dan di sini, seorang Gemini dan pasangan akan menata keuangan Pekerjaan serta kesehatan seorang Gemini di bulan Juli tahun 2020, dan di sini seorang pasangan digambarkan mendukung penuh karir pekerjaan seorang Gemini yang dapat menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 yang ditandai dengan kartu six of pentacle. Dan untuk support energi yang didapatkan oleh seorang Gemini dalam kategori asmara adalah penaih opsuat secara umum kenaik offshore itu diartikan seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun jadi di sini untuk asma seorang Gemini di bulan Juli tahun 2020 ia akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk menata karir pekerjaan serta kesehatan seorang Gemini di bulan Juli tahun 2020 agar lebih baik lagi ke depannya dan langkah itu sangat didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun yang merupakan kerabat ataupun sahabat seorang Gemini sendiri dan untuk kartu kesimpulan seorang Gemini di bulan Juli Tahun 2020 adalah the dewa secara umum the word itu diartikan kesempatan kedua ataupun kesempatan kedua yang didapatkan di dalam suatu kehidupan jadi jika kartu the word kita gabungkan dengan kesehatan seorang Gemini di bulan Juli Tahun 2020 kesehatannya memang sedikit menurun itu dikarenakan ia memikirkan pengkhianatan yang ia terima di bulan Juli Tahun 2020 dari orang yang ia percaya selama ini dan itu sangat didukung penuh oleh seseorang yang lebih dewasa dari seorang Gemini untuk memperhatikan lagi dan fokus lagi kepada kesehatannya dan the world menggambarkan seorang Gemini mendapatkan kesempatan kedua di bulan Juli tahun 2020 untuk memperbaiki kesehatannya lebih bagus lagi dan lebih meningkat lagi di bulan Juli tahun 2020 selanjutnya jika kartu keuangan seorang Gemini kita gabungkan dengan kartu the world menggambarkan keuangan Gemini sedikit membaik dan kondiksinya berkecukupan di bulan Juli tahun 2020 sehingga ia dapat berbagi kepada orang lain dan orang yang membutuhkan dan itu ia lakukan atas masukan yang diberikan oleh seseorang yang lebih tua dari seorang Gemini dan yang dihormati seorang Gemini dan the world menggambarkan kesempatan kedua didapatkan oleh seorang Gemini di dalam kategori keuangan untuk berbagi kepada orang lain sehingga dapat menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 selanjutnya jika kartu the World kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Gemini menggambarkan karir seorang Gemini tidak akan mengalami peningkatan apa-apa namun seorang Gemini disarankan agar lebih fokus dalam bekerja dan menepuni pekerjaannya serta menikmati prosesnya dan di dalam satu sisi seorang Gemini tidak akan menyadari hasil yang ia dapatkan sehingga menunjang keuangannya lebih bagus lagi dan didukung penuh oleh seorang pasangan Gemini sendiri dan the world menggambarkan kesempatan kedua Gemini raih di bulan Juli tahun 2020 untuk karir dan pekerjaan yang dapat menunjang kehidupan lebih bagus lagi dan keuangan lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 selanjutnya jika kartu the world kita gabungkan dengan kartu hubungan Asmara seorang Gemini menggambarkan Seorang Gemini akan bertemu pasangan di bulan Juli tahun 2020 dan memiliki komitmen untuk menata kembali karir pekerjaan serta kesehatan seorang Gemini agar lebih bagus lagi. Dan tindakan itu didukung penuh oleh seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dan The World sini menggambarkan seorang Gemini bersama pasangan mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki keuangan serta karir seorang Gemini di bulan Juli tahun 2020 agar lebih bagus lagi dan di sini juga mendapatkan kesempatan kedua untuk meraih hubungan asmara yang lebih bagus lagi dan lebih bahagia lagi di bulan Juli tahun 2020. Dan untuk angka keberuntungan seorang Gemini di bulan Juli tahun 2020 itu berada di angka 10, 17, 78, 82 dan 29. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang Gemini di bulan Juli tahun 2020. Semoga bermanfaat.